Assalamualaikum teman-teman Kaifahalukum Bagaimana kabar kalian? Ahlan wasahlan Selamat datang di acara Baba Bahasa Arab Buat Anak Teman-teman, di sesi kali ini Kita akan belajar kosakata bahasa Arab Mengenai anggota keluarga Bagian pertama Siap-siap ya Ah, ilatun keluarga. Ah, ilatun keluarga. Ah, ilatun keluarga. Abun, ayah, abun. Ibu, umun, ibu, umun, ibu, ibunun, anak laki-laki, ibunun, anak laki-laki. Bintun. Anak perempuan. Bintun, anak perempuan. Bintun, anak perempuan. Akun. Saudara laki-laki. Akun, saudara laki-laki. Akun, saudara laki-laki. Hai saudara perempuan Ohtun saudara perempuan Ohtun saudara perempuan Hai jadun kakek Hai jadun kakek jadun, kakek. jadun. Jadatun nenek, jadatun nenek, jadatun nenek. Bagaimana, teman-teman? Mudah, kan? Kita ulangi yuk. Sekali lagi, A ilatun keluarga, A ilatun keluarga. A -ilatun. Abun Ayah Abun Ayah Abun Ayah Ummun Ibu Ummun Ibnun Anak laki-laki. Ibnun anak laki-laki. Ibnun anak laki-laki. Bintun Anak perempuan. Bintun anak perempuan. Bintun anak perempuan. Akhun Saudara laki-laki. Akhun saudara laki-laki. Akhun saudara laki-laki. Ukhtun Saudara perempuan. Ukhtun saudara perempuan. Ukhtun saudara perempuan. Uh Jadun, kakek, jadun kakek, jadun kakek, jadatun nenek, jadatun nenek, jadatun nenek. Jadatun. nenek. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah di lain kesempatan kita akan menambah kosakata bahasa Arab kita dalam tema yang berbeda. Tentunya dalam acara Baba Bahasa Arab buat anak. Syukron Ilaliko. Doa untuk orang. ...yang berbuat baik kepada kita. Jazakallahu khaira. Artinya, semoga Allah membalasmu... ...dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat At-Tirmidhi, An-Nasai, dan Ibnu Hibban. Roja Ceria, cerita indah anak-anak.